Hai, happy guys! Hari ini kita akan membuat martabak manis terang bulan. Caranya mudah dan praktis, martabaknya lembut dan bersarang. Yuk, kita mulai bahan-bahannya! sedang 125 gram gula pasir 20 gram baking powder 1 gram 50ml telur ayam 1 butir garam 3 gram masukkan telur ayam dan susu cair Garam kocok sampai merata dan mengembang. Diamkan selama satu jam dengan menutupnya, bisa pakai kain atau plastik krep. Setelah didiamkan akan muncul gelembung kecil-kecil Baking soda 1 gram Masukkan baking soda dan aduk sampai merata Adonan siap untuk dipanggang Bila tidak ada panggangan khusus martabak, bisa memakai teflon Gunakan teflon ukuran 26 cm Panaskan teflonnya dengan api sedang Masukkan adonan dan panggang sampai naik dan bersarang sambil ditutup Ada tutup seperti ini, bisa pakai tutup panci. Dilihat-lihat ya, supaya tidak hangus kematangan. Lalu taburkan gula pasir secara merata. Tunggu sebentar sambil ditutup, dan gula di atasnya mencair. Hmm, wanginya... Martabak sudah matang dan siap diangkat. Bahan untuk topping: mentega. Coklat meses, keju, susu kental manis, oleskan mentega secara merata. Kalau mau lebih enak, menteganya bisa memakai mentega wisman. Parutkan keju di sebelah sisi. Taburkan coklat meses di sebelah sisi lainnya. Untuk toppingnya, bisa divariasi dengan tren sekarang seperti oreo, hmm. choco, kranz red velvet dan lain-lain warna dan wanginya mengundang selera taburkan susu kental manis Potong dua, lalu disatukan. Terakhir, oleskan mentega di atasnya. Martabak manis terang sudah selesai. Lihat tuh, bersarang. Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate. Happy day! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini, dan tunggu video-video kita selanjutnya.